Weli, really, weli, really lesumbetimo. Nyunga no ramang la umahidu sebagai bidan. No papani nyunga no duman penyakit corona. Penyakit corona, penyakit yang uh, haling kita dulu pemegatan tahu sangat berbahaya. Jadi nyunga no karena papa uh, ramang dan no duman menemu penyakitnya untuk petarhin dari apa wana. Ya. Ampelu hukat indak di kula umah Bahan alimen Tonya aku Tonya masker apa-apa yang nak matam nak urung dan ngarung apa lalu hukat ilmu tidak dijak pada lalu tenting pada aku dengar jak dapat faham perung anggap dapat tahu lah anda atau mahu tahu amam ilmu apa tahap ikat di apa perlu hukum karena penyakitnya penyakit yang menular, papa-papa kami tidak tahu. jadi nah mieno, nah lagi nah hal ini adalah umano apa napindo, tohnya wae tidak aye, karena meeting untuk mana penyakit. jaga bata mandapo, jaga jarak, kurang lebih Tanggo kata terhindar Domananu penyakit, namu yang ngung ingatang uang, ah, penyakit corona nam berbahaya Ai lulu, ndah temen dai jakak ya, batakkan nanungu, ya. ta, na, tangan tangan jili, tangan sesak nafas, nata tanggi, tanggi mat lulu, nah, jadi Kata jaga yanunu ang bataga na ka nungung, yakapata ga nanung prang di di ayanung papaningung welo nyungga, harapan gunyungga ina dang ama bulumbuta amaningungung ka na manggiki papaning tuwilita wae, sekian.